Serta dengan nomor penampilan 02, nama grup Kencana Sekar Ayu, kategori, kategori grup Turonggo Yakso, nama penanggung jawab Dr. Anda Endang Sri Pratiwi, asal grup SMA, SMA Negeri 1 Trenggalek nama, nama ketua Susi Lanengseh, SPD MPD, nama penata tari Novi, Novi Aprilia Saputri, dan penata iringan Faisal Budi Pratama. Pemirsa dan Dewan Juri yang terhormat, inilah Sanggar Kencana Sekar, Sekar Ayu, selamat, selamat menyaksikan. menyaksikan. go